mana oh ini pemadam kebakaran teman-teman ini nih pemadam kebakaran terus-terus terus-terus pesawat-pesawat iya itu pesawat ya bagus ya lagi lagi lagi oh ini bola bola lagi itu trompet Teng. Itu tank Iya betul Itu beko-beko ya. Sepakat ya. <laughs> Itu game Itu motor Itu mobil balap terus <tuk> <tuk> <Ha>? <tuk> itu beko buntung beko buntung itu beko buntung lagi ikan Hai ikan. ikan ikan eh mobil eh, beko mobil apa itu beko lagi ya ya lagi-lagi lagi itu kristal kristal emas jagung kereta kereta kereta kereta mana kereta ya itu kereta Mama mana Mama itu Mama mana iya cek trok trok itu pedal itu panah-panah-panah-panah eh. ah, itu panah Arjuna ya panah Arjuna hmm. itu mobil taberoda iya ya, mobil taberoda eyek <laughs> <Ayek. laughs> itu remote Ayek, no. remote mobil iya pesawat itu tutup terus itu mobil reot itu kontainer kontainer mana itu jagung jagung itu bedil bedil bedil nah, itu brand ya benar brand du itu tempat lilin itu mobil pulek <gatha> itu tempat lilin mama mana mama mana mama no, no. itu apa ya <laughs> <laughs> itu Thomas itu mobil butut itu tangga butut <laughs>